Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukti kebesaran Allah tampak dalam penciptaan burung. Burung adalah salah satu makhluk yang ditundukkan oleh Allah bagi manusia, guna dinikmati dan dijadikan ibrah dalam kehidupan. Telah menjadi kehendak Allah bahwa burung menjadi ayat kauliyah, tersurat dan kauniyah kosmologi. Dalam Al-Quran terdapat kisah burung hut-hut yang kecil tetapi mampu mengerjakan sesuatu yang melebihi bentuk fisiknya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bagaimana burung-burung berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan kembali di sore hari dalam keadaan perut kenyang penuh dengan makanan. Oleh karena itu, manusia diperintahkan Allah untuk selalu membaca ayat-ayatnya secara utuh, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Terhadap kisah burung hut-hut ataupun eksistensi burung-burung yang hidup di alam semesta ini, terdapat pelajaran yang bisa kita teladani. Burung mengajarkan kepada kita untuk memiliki obsesi melebihi bentuk fisik kita. Misalnya, fisik boleh kecil, tetapi cita-cita dan idealisme harus lebih besar. Hal ini bukanlah mimpi dan hayalan. Yang membedakan antara kenyataan dan hayalan adalah kemauan dan kesungguhan untuk merealisasikan obsesi, cita-cita, dan idealisme itu. Lihatlah hut-hut seekor burung kecil mampu memberikan informasi yang tidak diketahui oleh Nabi Sulaiman, bahwa ada kerajaan yang penduduknya menyembah selain Allah dan dipimpin oleh seorang wanita. Burung juga mengajarkan optimisme, tidak boleh berputus asa dalam berbuat, terutama dalam hal pemenuhan hajat dan kebutuhan sehari-hari. Bagaimana burung yang sedemikian kecil dari segi fisiknya begitu besar dalam semangat mencari dan mengais karunia Allah? Keputusasaan hanya akan menjadikan seseorang malas dan berakibat fatal dalam kehidupannya. Sesungguhnya burung hanya mempunyai insting, namun mampu mencukupi kebutuhannya, apalagi manusia yang dilengkapi dengan akal. Ini hanyalah sebagian dari apa yang diajarkan burung kepada kita. Sekarang bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi manusia burung, dalam arti mempelajari dan mengambil pelajaran dari burung, dan menjadikan diri mampu berbuat besar, bahkan lebih besar dari apa yang diperbuat oleh burung hut-hut. Burung saja mampu, mengapa kita tidak? Allah menciptakan burung sebagai salah satu tanda kebesarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.